Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Libra di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Januari tahun 2022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 jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kesimpulan, ataupun yang memperkuat keamanan zodiak Libra di bulan Januari tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tugas kesehatan seorang Libra adalah Nine of Swords ataupun 9 pedang. Secara umumnya Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani di dalam pikirannya, membuatmu semakin terpuruk dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Januari tahun 2022. Namun di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan beban pikiran yang dimana mana di sini membuatnya susah tidur malam. Apabila pun tertidur malam ia akan terbangun di keheningan malam dan susah untuk istirahat lagi yang membuat istirahatnya semakin berkurang. Namun disini sini kesehatannya tidak akan terganggu, hanya ada beban pikiran di dalam dirinya. Dan untuk kartu support energinya adalah naik. Knight of one. Secara umumnya, naik off itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar lipgad sendiri, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Januari tahun 2022, namun hanya mendapatkan beban pikiran yang berdampak membuat istirahatnya berkurang, yang dimana di sini seorang pasangan orang-orang terdekat akan mensupport seorang Libra untuk melupakan beban pikiran dan mendapatkan kesehatan yang semakin bagus lagi, dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Di Devil Secara umumnya di Devil itu diartikan keterbuayaan yang membelenggu Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra. di sini menggambarkan Keterbuayaan, keterikatan antara seorang Libra bersama seorang pasangan Akan menjadi aura yang positif kepada seorang Libra Untuk melepaskan beban pikiran, untuk melepaskan penat Dan mendapatkan kesehatan yang semakin bagus di bulan Januari tahun 2022 Dan untuk kartu keuangannya adalah eight of pentacle ataupun 8 poin. sejarah umumnya eight of pentacle itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami sedikit peningkatan yang di sini dikarenakan seorang Libra mulai menghargai hidup, mulai menikmati proses yang ia jalani yang dimana di sini akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Menikmati proses yang ia jalani di sini dalam artian di dalam bekerja ia tetap fokus dan tekun disiplin menjaga waktu yang dimana disini membuat kepercayaan akan semakin datang kepada dirinya yang mampu meningkatkan keuangan sedikit demi sedikit. Dan untuk karpus support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usia yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar regulasi sendiri Dan di disini menggambarkan keuangan seorang libra akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini dikarenakan seorang libra akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang terdekat orang-orang sekitar untuk melakukan dan mengerjakan suatu pekerjaan yang dimana di sini mampu mendukung keuangan finansial libra sedikit demi sedikit akan semakin bagus di bulan Januari tahun 2022 dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang libra di sini menggambarkan Keterbuayaan keterikatan antara seorang Libra bersama orang terdekat, orang sekitar yang memberikan kepercayaan kepada seorang Libra akan berdampak positif kepada perubahan keuangan di bulan Januari tahun 2022 kepada keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kaya pekerjaannya adalah 9 of short, ataupun 9 tongkat. Secara umumnya nine of itu diartikan merasa dikerjakan sendiri semakin terbebani dalam pekerjaan namun tetap fokus disiplin yang berdampak positif kepada kehidupan. Dan di sini menggambarkan, karir pekerjaan seorang Libra di bulan Januari akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana di sini ia lakukan, ia kerjakan dengan ini cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan bertambah positif kepada keuangan kehidupan finansial di perasaan diri, dan di sini juga digambarkan seorang Libra. Akan membuka usaha miliknya sendiri, usahanya sendiri yang dimana di sini mampu mendongkrak karir pekerjaan, kehidupan, dan keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya, telat page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang liba akan mengalami peningkatan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan seorang dewa akan mendapatkan tawaran pekerjaan. Akan menjabatkan banyak job yang dimana ia lakukan ia kerjakan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak suka bergantung kepada orang lain hanya didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh seorang anak libra sendiri dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan kartu kartu kerjaan seorang libra di sini menggambarkan keterkaitan keterikatan antara sebuah keluarga dan seorang anak kepada seorang libra akan menampak positif kepada dirinya dan mendapatkan karir kehidupan pekerjaan yang lebih bagus yang dimana sini ia lakukan dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana sini dikarenakan mendapatkan job tawaran pekerjaan yang banyak dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ace of Cups. secara umumnya Ace of Cups itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai kembali dan disini menggambarkan kepada seorang libra yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk menjalankan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang akan mendapatkan hubungan asmara yang harmonis dan lebih bahagia lagi dan kepada seorang libra yang sudah berpasangan akan menata menitik kembali hubungan asmaranya agar mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lebih harmonis yang dimana sini selalu diimpikan oleh libra bersama seorang pasangan dan di disini akan bisa mereka wujudkan di bulan januari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah Page of pentacle secara umumnya Page of pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Libra yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022 dan ingin memulai langkah yang baru, memulai komitmen yang baru, yang dimana di sini ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini ke untuk memiliki keturunan. Dan di sini digambarkan kepada seorang Libra yang sudah berpasangan akan menantang meniti kembali hubungan asmaranya sehingga di sini tercipta hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Libra yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang libra di sini menggambarkan ketebuayan, keterikatan, peran penting dari seorang libra akan berdampak positif kepada perubahan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022. Yang gimana juga di sini peran penting dari seorang libra dan pasangan sangat lebih bermanfaat untuk mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang libra itu berada di angka 9, 98, 89, 91, dan 12.